Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Be lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejuran dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya.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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita keunggahan dan kekabar pertama para sahabat ya kita lihat aja dan spesial Tentunya Rizky Bilar para sahabat ya ini selesai foto nih tentunya kayaknya lagi mau otw ke rumah Dede Lesti persahabat ya aduh makin penasaran dan tentunya makin nggak sabar aja melihat vitamin cute malam hari ini persahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar terbaru dari idola kesayangan kita kita lihat keunggahan selanjutnya persahabat di sini tentunya ada postingan dari Ibu bunda Rizky Bilar persahabat ya ya Ibu Rosmala Dewi nih yang mana tentunya banyak sekali Farah fans yang menanyakan ya tentunya yang mengira bahwa ibu Rosmala tentunya pergi ke Medan persahabat ya di sini sudah terjawab bahwa tentunya ibu Rosmala Dewi ada di Jakarta nih masabatnya postingan tersebut telah repost kembali oleh akun Instagram Irnawati Angel 16 yang yang dari sebuah kalimat caption dituliskan nah yang bilang ibu pulang udah pulang ke Medan mana nih orang ibu di Jakarta katanya ya. Ada juga tentunya yang berkomentar bertanya para sahabat ya Dari akun Siti Aisyah Elis Yang berkomentar Di rumah siapa itu Ibu? Katanya ya langsung dijawab aja Tentunya di rumah kakaknya Ibu Tuh dijawab para ya Tentunya Ibu Rosmala ada di Jakarta Kita doakan saja mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan buat keluarga Lihat selara amin di rumah Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ya ada unggahan terbaru dari Bang Ariel yang menginfokan bahwa hari ini kita libur, para sahabat ya, Kejora tentunya tidak hadir di acara. Lida 2021 malam hari ini dan aksi sahabat ya. Tentunya Lesi Kejora hari ini libur dulu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dari para fans nih, yakni dari akun Bayu Liwana yang berkomentar, "Mungkin Dede mau quality tim sama Kakak, halu aja dulu kan?" katanya ya. Wow. <laughs> Mudah-mudahan saja persahabat, ya, kita mendapatkan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar malam hari ini. Selanjutnya, tentunya ada info bahagia juga, persahabat ini tentunya langsung dari Bu Harsiwi Ahmad. Ya, kita lihat aja di sini, Bu Sime mengunggah yang tentunya bakal hadir Semarak Indosiar malam takbiran. Persahabat, ya, ini luar biasa banget. Ada acara Semarak Indosiar malam takbiran yang akan hadir. Tentunya hari Rabu, jam setengah sembilan malam, para ya, saksikan! Jangan sampai lewatkan, jangan sampai ketinggalan. Ada si cantik, dedek, Lesti, kejora yang akan tampil di acara Semarak Indosiar malam takbiran. Para ya, kita lihat juga nih. Tentunya kita lihat bahwa host-host yang akan mengisi acara tersebut. Rizky Bilar tidak hadir. Persahabatnya tidak tercantum untuk namanya kita lihat aja nih dalam caption yang dituliskan oleh Bu Harsywi. Di situ mengatakan tentunya dipandu oleh host-host keren kesayangan ada Irfan Hakim, Abi Ramzi, Gilang Dirga, Jirayud, Dea D4 Official dan Lidarara. Persahabatnya mantap banget, kata Bu Harsywi. Nama Rizky Bilar juga tercantum, dengan dipastikan bahwa Abang Bilar tidak akan hadir dalam acara Semarang Indosiar malam takbiran. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar terbarunya. Rizky Bilar bisa tampil sahabat ya, tentunya momen-momen spesial itulah yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan saja Rizky Bilar bisa tampil bareng di OS TV Jura Amin, ya Alamin. Dan untuk selanjutnya para sahabat, kita lihat juga ya ada sebuah unggahan spesial nih yang belum mampir silahkan mampir ke channel YouTube-nya Pasya Adelia TV. Para sahabat ya ada vlog bersama Rizky Bilar dan Dedek Lesti Kejora ketika di acara konser Lida X Bismillah Cinta. Para sahabat ya ini keren banget bahwa tentunya Pasya Ungu bakal diundang di acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Aduh. Bakal pecah banget nih para sahabat yang makin gak sabar aja tentunya Melihat kebahagiaan dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ya ada sebuah unggahan spesial banget nih Tentunya ada unggahan dari Bang Moreno Pratama yang tentunya bersama AAB ah, nih para sahabat Ya disitu Bang Eno mengucapkan terima kasih karena sudah dikasih THR Feb ya para sahabat ya Wow tentunya Bang Eno sedang bersama Beni, persahabat ya. apa mungkin Tentunya ini tanda-tanda Akan ada vitamin Leslar Para sahabat, ya aduh tentunya Kalian jangan tidur dulu Tentunya pantengin terus kabar-kabar Dari Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya Para sahabat, ya ini bakal ada Kekiutan yang hakik ini Dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya Sudah terlihat, Bang Eno sudah bersama AAB ini, para sahabat ya, aduh, makin gak sabar melihat vitamin malam hari ini, para sahabat ya. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar terbaru dari idola kesayangan kita. Dan ke kabar selanjutnya, para sahabat ini ada live Instagram dari Bang Aril, para sahabat ya kita lihat aja nih dalam live tersebut, tentunya Bang Aril menginfokan. Bahwa Lesti Kejora tentunya libur dalam acara Aksi Asia dan tentunya lidah malam hari ini persahabat ya. Wow, tentunya sudah dipastikan bahwa hari ini kita libur libur dulu persahabat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia nih dari idola kesayangan kita. Dalam live tersebut juga tentunya banyak sekali komentar nih salah satunya dari akun Instagram layar Print yang berkomentar yang nanya Dede di aksi tadi sama Bang Aril udah dijawab nih persahabat, ya katanya Dede libur di Lida dan di aksi. Persahabatnya sudah jelas bahwa Lidik Seti Kejora tentunya malam hari ini libur dalam acara Lida dan Aksi Asia. Persahabatnya kita doakan saja mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus buat idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kejutan barunya para mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia dan vitamin cute dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.